Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Siji Sing Pinili. Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia dan tentunya Lancar orderannya ya teman-teman ya Oke kali ini saya akan mereview Tampilan baru aplikasi KoPartner ya Kemudian teman-teman Ada beberapa teman yang Terpilih sebagai Pengguna awal Untuk tampilan baru aplikasi KoPartner saat ini nah, Sebelum kita review seperti apa tampilan barunya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Sisi Sing Pinili oke teman-teman sekarang akan saya coba review seperti apa tampilan baru dari aplikasi GoPartner nya jadi untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya jadi di tampilan di awal di halaman beranda untuk tampilan beranda seperti ini dan ada panel-panel di bawah ini nah, nanti seperti apa detail ataupun tampilan terbarunya seperti apa teman-teman bisa ikuti video berikutnya nah ini teman-teman ya jadi di bagian atas ada foto profil kemudian ada panel offline dan ada tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan akunnya nah, saat kita klik di tombol offline ini yang tengah ini kita klik akan muncul performa kemudian poin dan status atau bid ataupun on bid dan ada setelan uang tunai ya. Nah, ini untuk tampilan yang tengah kemudian yang sebelah kanan ada tombol hitam itu kalau kita klik akan menjadi hijau artinya kita dalam posisi aktif ya bisa menerima order nah, kemudian kita lanjut ke panel yang di bawah sebelum kita, kita masuk ke foto profil ya yang di bawah ada beranda kemudian pendapatan swadaya dan pesan nah, kita klik kalau beranda ini tampilannya seperti ini di awal kemudian untuk pendapatan seperti ini ada saldo kemudian fitur tarik ke bank fitur tarik ke gopay dan riwayat transaksi ya Kemudian untuk pendapatan juga ada di fitur ini untuk lihat detailnya kita klik ini untuk pendapatan sehari ini kemudian ada insentif dan gojek nah, kalau klik read, ini ada juga riwayat order ya teman-teman ya nah, itu biasa untuk remote order kita kembalikan ke fitur swadaya nah, fitur swadaya tambahnya sama cuma ini diringkas ya teman-teman ya. kalau dulu kan ada di menu foto profil ya sama saja dan di pesan ini ada pesan notif ya notif di aplikasi apa ya, blast ya dan ada untuk riwayat jadi satu sama pesan ya teman-teman ya Nah, ini riwayat orderan. Sekarang kita balikkan ke beranda. Nah, dan kita klik di foto profil ya, teman-teman ya. Foto profil. Dan ini ada Nah, ini di kinerja ada di bagian atas ya, teman-teman ya. Klik ini kinerja saya selama 30 hari terakhir ya. Sangat jelek. Nah, ternyata ada informasi profil sekarang kita coba klik icon pensil ya nah, ini untuk pergantian nomor hp email kendaraan dan rekening bank ya teman-teman ya kemudian untuk penilaian ada di sini nah, ini penilaian kemudian emblem ini emblem yang progres bukan yang tercapai menutip pintar ya kalau pintar ini ya modul untuk belajar ya panduan singkat sama tampilannya kemudian di pengaturan sama seperti saat kita klik icon pensil di dekat profil kita ya yang tadi ya dan kalau dulu cek aplikasi jadi satu sama pengaturan ya sekarang ada di sendiri ya di cek aplikasi dan fitur buat janji kalau kita mau datang ke kantor operasional dan ada bantuan bantuan masih sama kemudian ini kode VR ya kode VR kalau kita ada keperluan di anu ya, kan harus menunjukkan kode profil ya ini yang kita tunjukkan di kode VR Lalu ada penyerahan dokumen ya teman teman ya penyerahan dokumen sama ada perjanjian pemitraan. Jadi untuk secara keseluruhan tampilan ini lebih simpel ya teman-teman. Ya. Untuk aplikasi ini belum saya coba onbit karena saya baru dapatkan hari ini. Nanti besok saya coba onbit dan bagaimana hasilnya untuk onbit apakah enteng atau lebih berat aplikasinya ikuti terus channel ini dan nanti akan saya review juga di video selanjutnya oke teman-teman segitu dulu review aplikasi atau review tampilan baru dari pepartner yang saat ini sedang dirilis secara bertahap jadi hanya mitra-mitra tertentu yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba tampilan baru oke terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan Masukan, sarang, ataupun kritikan Bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, comment dan subscribe Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat Salam satu aspal